Bye. Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania, alright. Dah lama tak jumpa kan meja yang ni. So, hari ni kita uh, buat balik unbox di office saya. So, unbox hari ni special skit. So, saya tunjukkan itemnya dulu. Haa... Ah, eh, tak balik. Haa... <laughs> ah, sekali lagi. Haa, ah, ini produknya apa? Alright, produk ni uh, lampu solo lah. Lampu solo yang khas untuk... Um, Pistol, bukan pistol lah untuk senjata yang jenis panjang lah AR Tapi memang anda semua tahu kan Kita di sini memang menceritakan pasal gel blaster ah. So yang ni anda nak pakai untuk senjata betul pun boleh Anda nak pakai untuk um, nerf pun boleh Untuk blaster pun boleh Untuk airsoft pun boleh Memang boleh Dan produk ni daripada Olight ah. So nama model Odin, okay. Olight Odin Terima kasih kepada Olight Kerana ini adalah produk yang diberikan Uh, kas oleh Allike, so dia beri kepada Sean lah, untuk diminta reviewkannya, so ini bukan produk yang baru, sebab produk ni sudah dilancarkan beberapa bulan lepas, tetapi sempena mereka ada flash sales, untuk Christmas yang akan datang, so mereka hantar barang ni untuk saya buatkan review, dan lepas tu adalah promotion sikit, nanti anda boleh tengok di bahagian description ya. so promotionnya apa, semua ada ditulis di sana, dan kalau anda membeli menggunakan link affiliate yang ada di bawah tu, uh, sedikit sebanyaklah uh, mereka akan memberikan sedikit uh, sumbangan lah kepada kami kalau anda beli menggunakan uh, affiliate tersebut ya. Yeah. Alright, sebagai uh, support lah tanda support anda kepada kita punya channel sikit. Anda beri barang yang bagus dan anda juga bolehlah uh, consider derma sikit kepada kami. Tapi apa pun, uh, jom kita lihat secara cepat apa yang Uh, ada pada dalam box ni. Memang ini adalah Olight, uh, so dia punya design Odin ni memang best lah sebab dia punya lumen. Nah, uh, ni lumen, lumen boleh sampai 2000 lumen dengan dia punya throw sampai 300 meter ya. Okay, so kita uh, secara ringkas kita nak tengok unbox ni secara cepat, tetapi nanti uh, kita nak lihat slow-slow dia punya uh, testing. So kalau anda nak baca anda uh, Pausekanlah yang dia punya Ini anda untuk baca So dia punya description semua di sini Features dia di sini anda juga boleh pausekan dia Dan dia punya spec Kalau anda nak lihat secara uh, detail Ataupun nak baca slow-slow Anda boleh baca lah So yang penting saya nak mentionkan sikit kat sini So dia disebabkan Kalau dia boost full power dia boleh pergi Sampai ke 2000 lumen So memang kuat tu So kalau dalam 2000 lumen So masa dia 2 minit Lepas tu selepas 2 minit dia akan drop kepada 1000 lumen 9 minit Lepas tu dia akan drop lagi kepada 760 lumen uh, 125 minit Lepas tu tri, uh, 300 lumen Itu yang normal lah Kalau anda pakai saja low Artinya 300 lumen saja Dia boleh tahan sampai 8 jam lah. Alright Dan dia punya distance memang kalau high sampai 2000 lumen Boleh sampai 300 meter Kalau low 118 meter lah So uh, ini yang kita akan test uh, selepas ini So ini dia Impact, ha, dia tulis impact kan Artinya hentakan dia 1.5 meter, dia kata dia boleh drop lah Artinya dia boleh drop 1.5 meter pun tak ada masalah Tapi memang kita akan try Untuk buat testing nanti Yang lebih daripada 1.5 meter lah ha, Kita dera dia sikit lah Kita dera dia <laughs> ha, Dan waterproof, ha, ok yang ini waterproof lah, Dia bukan weatherproof Kalau weatherproof dia kena hujan, ok Ini waterproof, memang boleh masuk dalam air ya IPX8 IPX8 ini bermaksud Dia boleh lebih Daripada 1.5 meter Dan artinya anda jatuh ke dalam air Yang lebih daripada 1.5 meter Memang tak ada masalah Lebih tapi selebih mana ha, Itu tak pastilah So kita juga akan test yang ni nanti Waterproof Dan ini dia punya spek lah Artinya dia panjang berapa Berat berapa ha, Semua tu Okay So memang produk daripada China Memang daripada China All light yang ni So sekarang kita unbox dia ya Jom kita lihat apa yang ada Pada kotak dulu Okay Cantik dia punya kotak Dan di sini dia siap Ada tulis warranty 5 tahun lah 5 tahun Ada apa-apa anda contact dia Alright Jom kita buka ha, Dia ada macam magnetic-magnetic sikit Haa Tengok dia lekat-lekat magnetic sikit Haa Buka Oh dia ada greeting sikit lah Grading Terima kasih ya Kerana menjadi sebahagian daripada All Light Family lah Kalau anda beli barang ni Okay Dan ni ada dia ajar sikit lah Ini consider user menu Dia ada sikit macam mana nak Buka dia punya cap uh, Lepas tu dia punya mount Dan uh, dia punya tail cap ni lah Dia punya switch Right, kita buka Jom Okay ha. Pandangan pertama Ni lah Odin lah uh. All like Odin Okay So Okay, keluarkan ni Dia satu pack ni Nanti kita tengok Apa ada di dalam ini. Kita keluarkan yang ni dulu Okay Right So ni memang uh, Odin, All like lah kita panggil Odin lah. Ha dia datang sekali dengan ini. Picatinny mount. Ha ni dia punya uh, mounting lah ni. Okey. Lepas tu kita buka yang ni dulu. Apa ni? Ah uh, okay. dia ada dua screw untuk anda ganti. Lepas tu ada Allen key satu. Okey, ada ah uh, ini magnetic USB charger. Ini magnetic kan nanti saya tunjuk. Lepas tu ada apa lagi Haa, ini dia Satu lagi ada ni Haa, ini tail cap Artinya dia boleh cap kepada sini Nampak, dia boleh cap ke sini Dia magnetik lah, nampak, dia magnet lah Haa, dan kalau Anda buat macam ni, memang dia boleh Tarik lah, so kalau anda nak Perketatkan dia di sini, haa, nampak Ini sekarang masih boleh tarik Kalau anda nak dia lock, anda push Nampak, push, tolak saja dah Tak boleh lah, tak boleh tarik lah Ah kalau nak keluarkan dia tarik ni ke belakang dulu ah macam ni. Ertinya ni kena ha, macam ni. Nampak? Ah ni dia lock, ini dia pull untuk unlockkan dia. Ha sebab di dalam ni dia ada bearing-bearing sikit. Nampak? Ah bearing. Bearing ni lah yang lockkan dia pada position ah. Okey. So ini dia tail cap, ini dia punya tail switch. Ertinya eco lah. Saya suka panggil ni ah uh, tetikus lah. Tikus-tikus, echo tikus. So nak tekan uh, dia akan nyala. Alright, so tak ada apa lagi di sini ha, Ada, ada dia punya ni type 2 Lepas tu dia punya user menu lah. User menu eh. Okay, so kita lihat secara cepat Ini kita letak tepi lah semua ni eh. Letak sini saja Okay, kita lihat ini dulu So, ini uh, dia punya Mounting ni, boleh buka Ini dia ada lock Dengan dia ada unlock lah, so kita macam ni Dan dia boleh tekan Nampak? Dia boleh tekan. Tekan je anda boleh slide dia keluar. Dia ada dua bahagian. Satu anda boleh slide kepada bahagian sini. Ataupun anda nak slide dia pada bahagian sini. Pada atas ni. Kedudukan macam ni. Sekejap. Ah macam ni. Artinya kalau anda letak pada rail. Rail. Anda boleh letak pada bahagian tepi ataupun bahagian atas. Ini nanti saya tunjuk pada blaster lah. Saya pasang kat blaster ya. Alright. So ini dia. Odin All Olight -like, ah. Eh. Ha. Berat juga di tangan. Ha ni lampu depan. Ha. Nanti kita test. Eh, tak boleh lagi. Ha mungkin Haa, ni ni ni. Buka. Ha siap dia ada osil-osil semua. So, osil-osil semua ni memang boleh. Artinya dia memang kalis air lah So, keluarkan yang ni sebab dia tahan bateri dia. Ha sebelum tu kita tengok bateri dia. Oh, battery sampai 5000 mAh 3.4W So, charging dia memang gunakan yang ni okay. Ini memang battery khas lah Yang customized daripada mereka Kalau anda nak beli kat luar Memang tak dapat lah Anda kena beli daripada dia saja. sahaja okay. Alright, so tekan dia di sini ah, Nampak? Ini adalah uh, normal 300 lumen kalau nak powerkan dia, ha nampak? Ooh, ini 2000. Tapi dia rasa bergegar, dia ada vibrate sikit. Vibrate. Sebabnya apa? Sistem dia ni kalau dah low power, dia akan vibrate lah. Dia akan vibrate. Okay, saya akan full chargekan dia dulu. Lepas tu saya tunjukkan dengan lebih lanjut. Alright, charging dia mudah saja. So, apa-apa USB. Anda boleh masukkan uh, USB ni. So, dia boleh support sampai ke 2 a lah. 2A. Okay. Okay. Dah charge, dah masukkan uh, charger, anda macam ni saja. Sebab ni pun magnetik ya, nampak dia pun magnet macam tail cap tadi. Anda charge saja dan bahagian sini anda lihat kalau dia mula-mula charge tu dia akan berwarna merah dan kalau dia dah full dia akan berwarna hijau. Okay, dah full tu anda boleh keluarkan dia lah. So ni mudahlah untuk anda charge ya. A few moments later. Okay, so saya dah full charge. Ini saya dah letakkan. Uh, Odin Olight ni Pada saya punya HK Ni blaster HK ya. So di bahagian sini Anda cuma perlu bukakan Dua skru kecil yang ni Dan pasanglah pada Pecan Tini anda Tini rail anda lah Dan di sini dia ada selection Dia ada lock Dan ada unlock Dengan lock kan Kalau dah masuk Anda cuma perlu tekan Dan putar saja Dia sudah lock Kalau anda nak release -kan dia Cuma Macam ni Dah unlock Lepas tu anda tekan Ni boleh tekan lah ha. Tekan saja Anda boleh slide dia keluar ha. Nak masukkan dia Ha, dengar bunyi tu Dah tap Lockkan dia So dia akan ketat lah Ok Dan sekarang saya nak tunjukkan cara Nak pasangkan yang ni ha, Tail switch ni So dia memang Belakang dia ni memang agak lembut lah Ni dia plastik Dia lembut Anda cuma perlu Clip in saja, Ok Contoh Sebelah sini Clip in saja, Nampak? nak tolak saja, Ok Ah, clip-in macam ni saja. So dia dah lah Saya suka di sebelah kanan sebab uh, ibu jari ni dia boleh tekan kan. Mana-mana saja anda sentuh dia akan menyala. So ni bahagian belakang ni anda cuma perlu pasang kepada dia punya magnetik yang ni saja. Kalau anda pasang macam ni saja dia boleh buka lagi. Kalau anda nak lockkan dia anda cuma tolakkan dia ke depan. Ha, nampak. Ni boleh main-main sikit. Ha, dia lock. Ni dah lock ah. Kalau anda nak bukakan dia macam tadi. Ni, ha, nampak. Boleh buka Kalau macam ni Tak boleh buka So dengan tail switch yang ni Anda tekan saja Dia akan menyala Dan ini memang 2000 lumen terus Okay Kalau anda tekan macam ni Dia akan menyala Hold Kalau anda nak dia Err uh, Artinya anda tekan saja Haa Macam ni anda hold Anda lepas dia off Anda hold Anda lepas dia off Kalau anda tekan saja direct Dia akan terus on Dia takkan off lagi Haa uh, Artinya dia ada dua selection di situ lah Okay Okey. So Odin All Light ni sebenarnya dia ada dua ah, dua dua power lah ataupun dua selection lah, yang kita boleh katakan. Okey, kalau anda tekan dia half, half, anda tekan dia slow lah half saja jangan sampai habis, half saja. Ah, ha, ini 300 lumen. Kalau anda nak dia boost full power 2000 lumen, anda kena press dalam sikit. Hah. Nampak? Dia terus ini 2000 lumen ah. Eh. Kalau nak off tekan sekali lagi. Ha, macam tu. So, lampu ni memang gila. So, kalau yang ni, half saja, artinya 300 lumen. Kalau nak full, ha, macam ni. Nampak tak beza dia? Alright. Ini 300, ini full. Ha. Alright. So, sekarang dah sampai waktu yang kita nanti-nantikan kan? So, kita akan test dia punya um, keterangan pada waktu malam. Lepas tu, kita akan test dia punya impact jatuh-jatuh. Lepas tu kita akan test dia punya waterproof lah. So betul ke dia tahan waterproof dalam-dalam air. Masuk dalam air pun dia menyala lagi. Ok jom kita pergi kepada test yang seterusnya. See you do again Ok, so sekarang kita nak test o ya. lah Ni saya dah balut sikit dengan black tape Dengan tali ni So, supaya nanti saya campak dia dalam Kolam tu nanti uh, Boleh lah, dapat balik Kalau tak dapat balik, inilah kali terakhir ya Anda melihat O-light yang ni Ok, kita nak pergi kepada extreme sikit Tapi saya tak sure lah berapa dalam air Di dalam ni, tapi saya rasa Mesti lebih daripada 1.5 meter lah Ok, saya on So, ini adalah uh, 300 lumen So sekarang saya akan campakkan dia ke dalam air lah Ok jom So saya tak sure lah dia berapa dalam lah dalam tu So agak-agak macam tu okay, saya start buat around dalam Ok Terbuat around dalam uh, 5 ke 10 minit lah Rasanya Tentulah tu lah kot Ok kita jumpa lagi selepas ni Ok so Dah 12 minit lebih ya. Sekarang kita tarik dia naik So kita lihat sama ada dia masih Menyala lagi ke tidak ataupun boleh ke kita tarik dia balik Kalau tidak kita cakap bye-bye je -bye lah Dengan Olight Odin ni ya, Jom kita tarik Jom kita tarik Macam nak panci ikan pula Nasib Saya rasa dia datang Nah Kita tengok sama ada dia masih Menyala lagi ke tidak Penyalaan dia. Nah masih lagi menyala. Eh? Alright. Top on, power, half full. Okay, kalah like, eh? ya. Masih lagi menyala. Eh? Ataupun uh, saya try lap bahagian sini. Okay, jom kita buka, kita lihatlah Bahagian dalam ni ada tak air Sebab so, dia ada overseal kan Alright, memang kering lah Kering sekering-keringnya So, saya tak pasti berapa dalam air tu Tapi yang pastinya Dia lebih daripada 1.5 meter lah tu Okay, masih lagi hidup ah. Okay, so kita dah berada di kawasan gelap Untuk testing oh, light kita dengan lampu solo yang agak terang Tetapi brand biasa-biasa So sekarang saya akan uh, nyalakan dulu Lampu solo yang agak terang tapi brand biasa Ini adalah lampu biasa Lampu terang yang consider dah terang ni Tetapi yang brand biasa-biasa punya Mata saya nampak dia agak terang lah tapi saya tak sure kamera ni Dia nampak terang mana Kalau bagian depan ni dalam 10 ke 15 meter Kalau yang belakang tu Around dalam 50 meter At least pokok-pokok di barisan belakang Tapi nampaknya Tak adalah terang sangat kan Ok So sekarang saya try dengan Odin Odin yang first ni uh, Yang sekarang dia normal saja, iaitu dia dah belum boost lagi ok, ini yang boost ha, nampak pokok bagian atas pokok bagian belakang pokok-pokok belakang pun memang cukup terang ha, nampak perbezaan kalau yang ini lampu yang biasa Bandingkan lampu biasa Ini yang Odin Odin Boost 2000 Lumen Ok, so sekarang kita bandingkan sekali lagi Di tempat yang berlainan Kalau anda lihat, ini ada jalan Tapi uh, Lampu Solo ni Dah consider terang lah. Tetapi bukan Odin Nanti kita nak bandingkan dengan Odin pula Ok, ini apa yang saya nampak sekarang ada pokok kelapa kat sini. Ah sampai di sini saja. Okey, sekarang saya nak banding dengan Odin eh. Okey, ini adalah Odin Polight. Hey, okay, Odin yang ini sekarang dia belum lagi boost. Artinya dia belum lagi power up. So, ini apa yang anda nampak? Dan sekarang kita nak bagi dia up. Sepertinya boost kepada 2000 lumen Haa oh, nampak Haa ah, inilah Odin 2000 lumen Nampak tak Jauh dia boleh tembak Haa ah, jalan sampai ke ujung Nampak Okay, so kita dah kembali ke sini dan selepas anda melihat performance Odin yang ni memang dia bagus lah kan So uh, semua testing-testing yang saya buat dia dah berjaya dengan consider cemelangnya lah So kalau yang impact-impact uh, tu adalah dia dah calah <totipun> Tetapi dia masih lagi hidup lah Nampak dia masih lagi hidup lah, menyala lagi ya. Eh. Ok, um, sebagai review saya rasa semua Olight Odin ni consider uh, bagus Dan uh, dengan saiz dia yang agak kecil macam ni, dia mendapat 2,000 lumen memang dah consider Amang um, yang kuat lah So, terima kasih kepada Olight sekali lagi Untuk memberikan peluang kepada saya Untuk mereview uh, produk mereka yang awesomenya yang inilah Okay, uh, cuma ada consider uh, dua lah Dua perkara yang agak kurang sikit Di mana uh, iaitu bateri dia Hanya boleh dapatkan daripada Olight Tak boleh dapatkan di luar Kalau anda nak dapatkan bateri extra anda kena beli uh, bateri asing tu dan dia juga tidak boleh charge ya tiada ada external charger so anda kena charge uh, dengan menggunakan magnetic cap dia juga so artinya anda kena masukkan bateri And di sini charge, dah penuh keluarkan masukkan yang kedua charge uh, baru boleh dia tak ada external charger dan yang last memang dia punya harga lah itu yang masalah dia sebab benda ni bukan murah ya tapi apapun, uh, sekarang Olight tengah buat sales. So, sales dia untuk Christmas lah. Christmas kali ni bermula pada 14 hari bulan ke 17 hari bulan. So, description ada di bawah. So, anda tekanlah link affiliate kami untuk ke website official mereka. Dan tengoklah apa produk yang tengah buat promotion sekarang. Ataupun anda boleh belik belikan uh, list-list di bawah tu. Saya ada senaraikan sikit. So di situ anda bolehlah berjimat uh, sedikit anda mendapat sedikit free gift ataupun um, promotion price lah so memang uh, salah satu deal yang dibuat oleh Olight dalam 2-3 kali sepanjang tahun lah kalau kali ni dah terlepas ada lagi tetapi janganlah lepaskan peluang yang bagus macam ni sebab uh, anda boleh dapatkan model yang bagus macam ni kan ok so saya rasa uh, video sampai di sini sahaja. Um, kita berjumpa kembali pada video akan datang. Saya Sean daripada Plastar Mania. Dan sekali lagi, terima kasih kepada Oralike. Dan juga terima kasih kepada anda kerana sudi melihat video yang panjang ini. Alright, saya Sean daripada Plastar Mania. Kita jumpa lagi selepas ini. Bye-bye!